tidak akan pernah mendapatkan apapun melainkan sesuai dengan apa yang kita lakukan hal ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam Quran surat An-Najm ayat ke 39 puluh maaf ya surat An-Najm ayat 39, Allah azza wa jalla mengatakan wa illa dan tidak ada yang didapatkan oleh manusia melainkan sesuai dengan apa yang dilakukannya jika kita berbuat baik maka kebaikan itu akan kembali pada diri kita sendiri jika kita berbuat buruk Maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri Ini maksudnya Maka jika ada musibah yang buruk yang menimpa kita Berarti itu ada kesalahan pada perbuatan kita Bukan dari Allah Karena Allah tidak pernah zolim kepada hambanya. Kalau begitu apa bedanya kodoh dan kodar Kalau takdir Allah tetapkan baik buruk Apapun yang menimpa kita Itu adalah ketetapan yang tidak bisa berubah Sampai hari kiamat Adapun kodoh adalah keputusan yang Allah buat ketika makhluk menjalani takdir. Maka apapun yang menimpa kita hari ini, saat ini, dewasa ini, itu adalah buah dari pilihan kita. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki tiga posisi dan posisi yang terutama yang penting diantaranya adalah posisi musmukayer. Allah memberikan kepada kita hak pilih untuk memilih apapun dalam kehidupan kita. Memilih berbuat baik, silakan kata Allah. Memilih berbuat buruk, silakan. Hatta memilih siapa Tuhan kita Allah berikan kebebasan nah, fid din. Namun Allah berikan ketetapan Bahwa setiap pilihan kita Ada konsekuensi perhitungan dan balasan Ketika kita memilih kebaikan Maka balasannya pun baik Bukankah Allah telah menyatakan ini Dalam surat Al-Rahman Tidak ada balasan bagi kebaikan Melainkan kebaikan lagi dan jika ada manusia yang memilih keburukan, maka balasannya pun buruk. Terkait dengan hal ini, perumpun yang Allah Subhanahu Wa Taala ada satu hadis sebagai Bahasaan terakhir. Saya ingin membacakan satu hadis. Izinkan saya membaca satu hadis Rasulullah Terkait dengan apa yang kita alami hari ini, Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amar terkait dengan apa yang menimpa kita Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Yang saya dapatkan di dalam kitab An Anihaya filfitan wal malahim ya, Dari Abdullah bin Amr Dia berkata Akbala alayna Rasulullah SAW Telah menghadap kepada kami Rasulullah SAW Faqal maka Rasulullah SAW bersabda Ya ma'asyaran muhajirin Wahai kaum muhajirin Artinya Rasulullah bisa jadi bersabda Ketika sudah berada di Madinah dan ini dihususkan pada mereka yang hijrah ke Madinah dari Mekah. Khomsu Hisolin, ada lima musibah, ada lima petaka idab talaiton behinda yang kalian pasti ditimpa oleh lima musibah ini. Wa ini aw, wowu bildayi antudrikuhuna dan aku berlindung kepada Allah. Semoga kalian tidak tertimpa oleh lima musibah ini. Yang pertama, lam tazhar alfa hisatu fikal min cotton tidaklah satu kaum melakukan perbuatan zina. Hatta yauli sehingga mereka bangga dan terang-terangan mereka melakukan zina. Ilah fasyafih tahun melainkan Allah akan menimpakan penyakit taun kepada mereka. Taun bahasa Arab, bahasa indonesia adalah penyakit yang disebabkan karena virus atau karena bakteri. Jadi ketika satu kaum mereka melakukan zina, bangga melakukannya. Tidak merasa dosa dengan perbuatan keji ini, maka Allah akan menimpakan kepada mereka pandemi virus yang Allah sebutkan dengan nama yang Rasulullah sebutkan dengan nama tahun yang efek dari ketika wabah ini menimpa manusia. Allah timpakan musibah berikutnya secara berkaitan, dan Allah akan timpakan kepada mereka kelaparan yang belum pernah terjadi pada kaum sebelumnya. Kelaparan zaman dulu umumnya terjadi karena memang tidak ada pangan, tidak ada makanan, tidak ada logistik. Tapi karena pandemi ini, orang kelaparan bukan karena itu tidak ada, tapi makanan ada, makanan berlimpah. Tapi tidak bisa kita raih dengan cara seperti biasa, tidak bisa tersalurkan karena beranjaknya, karena terjangkitnya pandemi ini, sehingga banyak orang kelaparan di tengah surplus pangan yang terjadi di satu negara. Ini akibat ulah kita, ulah satu kaum. Yang bangga berbuat keji, berbuat maksiat, berbuat zina, dan mereka tidak bertaubat kepada Allah, sahabat saya. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, walam yang kusul mikyalawal mizana dan tidaklah kaum itu melaku, mengurangi timbangan dan takaran, ilah okhidu bisinina, melainkan Allah akan menimpakan kelaparan kepada mereka, masjidatul maunah. Dan Allah akan menimpakan kepada mereka paca klik yang luar biasa. Dan yang ketiga, akan Allah timpakan wajah sultani alaihim. Mereka akan dipimpin oleh pemimpin yang buruk, zholim kejam kepada mereka, tidak mohon oni hak mereka dan tidak memenuhi kewajiban mereka. Itu yang ketiga. Mulai yang keempat, walam yabnauz zakat amwalihim dan tidaklah kaum itu menahan kewajiban zakat atas harta yang telah mereka miliki sesuai dengan nasab dan hawl. Illa muda alikotra. Melainkan Allah Azza wa Jalla akan menahan hujan dari langit. Andaikan manusia tidak mau menunaikan kewajiban mereka. Mengeluarkan zakat atas harta yang telah cukup sesuai dengan syarat. Maka Allah akan menahan hujan dari langit. Wa walal baha'ima. Andaikan tidak ada binatang yang membutuhkan air. Falam yum Maka mereka tidak akan pernah diberikan hujan. Artinya apa? Mereka yang menghalangi diri dari menunaikan zakat wajibnya. Itu lebih hina dari binatang. Yang keempat. Rasulullah SAW kemudian menyatakan, "Walam yang kudu'ahadallahi wa ahadrasulihi dan jika mereka menentang apa yang Allah tetapkan atau menyalahi janji mereka kepada Allah dan sumpah mereka kepada Rasulullah SAW, ilah salah ta'alawu adaihim atau am yang kahirim melainkan Allah akan mendatangkan musuh yang datang dari luar negara mereka. Fahadu ma'fi aidhim maka musuh itu merampas apa yang mereka miliki musuh itu merampas harta kekayaan mereka bahkan musuh itu mengeksploitasi kekayaan alam mereka dan yang terpenting musuh itu mengambil kemerdekaan mereka dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa ini terjadi ketika manusia atau satu kaum tadi menyalahi janji mereka pada Allah dan Rasulnya dan yang kelima, yang terakhir Rasulullah s.a.w. mengatakan wamalam لَمْ يَحْكُمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّةٌ Wahyahayirum mimba anzalallahu dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan tidak memilih apa yang Allah turunkan atas mereka, ilahjaalallahu baasahum baynahum melainkan Allah akan ciptakan kekacauan di kampung mereka, Allah akan menimpakan kekacauan di negeri-negeri negeri mereka. Hadirin sedang Jumat terima kembali kepada keyakinan kita tentang kodar dan kodar. Jadi apapun yang menimpa kita Jika itu kebaikan, itu datang dari Allah Karena Allah tidak pernah berbuat buruk Tidak pernah memutuskan keburukan Allah selalu menginginkan kebaikan bagi kita Tapi kita yang memilih keburukan itu terjadi pada diri kita Yang kedua, apapun keburukan yang terjadi Itu adalah karena perbuatan kita sendiri Karena kesalahan diri kita Maka saatnya kita bermuhasabah Istighfar kepada Allah atas perbuatan dosa kita Atas kelalaian kita dan ke ke ke ke perbuatan dosa kita Bertolbat kepada Allah masih ada pintu tobat Selama kita belum sakaratul turmal Dan pada akhirnya kita berharap kepada Allah Kiranya Allah memberikan bimbingan kepada kita Melalui para ulama kita Melalui para habaib kita Agar Allah membimbing kita melangkah ke jalan yang Allah ridhoi